Menurut kalian, uh, me-time itu bagian dari uh, berkomunikasi dengan pasangan atau enggak sih? Rani sama aku ya pasti kita punya me time sendiri, -sendiri. Kalau aku mungkin uh, me-time-nya sereceh nonton series yang aku suka. <laughs> Kalau Rani mungkin uh, dia suka banget olahraga. Pulang olahraga, keringet-keringetan bau kayak pasti selalu mau <laughs> aja. <laughs> Kembali lagi, di enaknya diobrolin kolaborasi narasi bersama Sariwangi. Nah, aku ma mau kembali lagi nih uh, untuk nanya ke Tasya dan Randi. Tasya dan Randi, kalian uh, men diri masing-masing nih adalah individu yang berbeda, karakter yang berbeda. Nah, lalu bagaimana sih sebenarnya tri kalian untuk menyatukan visi misi pernikahan kalian? Mungkin bisa uh, diberitahu gitu ke yang lagi pada nonton nih. Ya? Harus sambil diobrolin aja. Sambal ngeteh bener. Oh iya. <laughs> hmm. Jadi lebih apa ya lebih, lebih santai gitu ya Lebih tenang pastinya ya Betul jadi lebih rileks juga Terus kita tuh punya buku jurnal bersama gitu Wow, wow. Jadi tiap awal tahun atau tiap awal bulan Kita diskusiin apa yang mau kita capai bersama sebagai pasangan Dan tentunya apa target-target personal kita juga. Karena kita tahu nih, kira-kira uh, apa yang mau kita achieve bulan ini atau tahun ini, jadi kita bisa saling sama satu sama lain. Nah, um, aku juga penasaran nih Tasya dan Randi, aku tuh orangnya introvert gitu ya, jadi kadang-kadang tuh aku butuh <tuh> banget namanya me-time. Nah, kalau untuk kalian berdua, me-time nya itu gimana sih? Menurut kalian, uh, me-time itu bagian dari uh, berkomunikasi dengan pasangan atau enggak sih? Iya, um, ya makanya mungkin salah satu uh, kenapa kita bisa works juga pada saat LDR gitu ya. Karena kita um, menghargai bahwa kita memiliki kesibukan masing-masing juga. Kita mungkin memiliki aktivitas yang berbeda juga. Mungkin kita butuh waktu untuk sendiri juga gitu, untuk ourselves gitu. Kita kita sendiri tuh bisa connect with our body, with ourselves gitu. Jadi Randy sama aku ya pasti kita punya... Me time nya sendiri, -sendiri. kalau aku mungkin uh, me time nya cuman uh, sambil nonton series yang aku suka kalau Rani mungkin uh, dia suka banget olahraga gitu kan dia suka main uh, tenis, dia suka lari, dia suka main basket, itu udah termasuk me-time gitu buat dia. Bener-bener, karena kadang-kadang nih ya, aku gak tahu nih kalau kalian berdua, kadang-kadang aku tuh ngerasa kalau habis me-time tuh justru lebih kangen sama pasangan. Karena di saat me-time itu biasanya jadi refleksi diri gitu. Aku kemarin um, kayaknya galak dia sama dia gitu, aku kemarin kayaknya ngomongnya <laughs> kurang bener deh. Kalian ngerasa gak sih kalau me-time tuh kadang-kadang bikin kalian ngerasa kayak gitu? Dan pas ketemu tuh lebih kangen gitu? Iya <laughs> <tuh> banget, <kamu> gimana? <tuh> <tuh <tuh> <tuh> Dia habis olahraga langsung cariin. Kamu kok nggak temenin aku sih kan? tadi. <laughs> gitu kan biasanya. Terus kan? pulang olahraga, pulang olahraga keringet keringetan bau ketek. Pasti selalu mau aja. Oh. <laughs> nah mungkin kalau dari Mbak Nina ada tanggapan gitu. Mbak Nina mengenai me time ini butuh nggak sih untuk um, pasangan suami istri? Sebetulnya sebuah sistem keluarga yang baik Itu bukanlah yang terlalu ketat men, apa ya, Terlalu terikat satu sama lain hmm. Namun punya sedikit jarak ya, Dan jarak itu adalah jarak yang wajar hmm. Bukan jarak yang terlalu jauh Nah supaya punya jarak yang wajar ini antara lain kita bisa gunakan me time. Me time itu ya kalau saya itu suka menganalogikan itu sama seperti kalau misalnya kita lagi penuh dengan banyak sekali pikiran itu seperti kita punya kolam. Nah, kolamnya itu kalau lagi pikiran itu kan seperti kolamnya tuh kotor ya kayak habis diaduk-aduk gitu kolamnya. Nah, mid-time itu adalah fase untuk menenangkan adukan kolam tersebut dan karena lebih jernih tentunya kita jadi bisa lebih melihat kita kemudian jadi menyadari bahwa ayam Mba dibilang, tadi bilang, Iya ya rasanya kok jadi kangen nih gitu ya sama pasangan atau wah kayaknya tadi saya melakukan kesalahan deh sama pasangan saya gitu aduh saya kayaknya harus segera minta maaf deh karena kita sudah bisa melihat nih kembali dan itu berbeda ketika kita paksakan kita terus menerus harus berdua menyelesaikan permasalahan um, karena masyarakat Indonesia tuh sebenarnya uh, apa ya uh, mungkin bisa dibilang nih masih banyak yang menganggap tabu untuk mencari bantuan profesional dalam mengatasi um, permasalahan rumah tangga gitu ya. Padahal sebenarnya kadang-kadang nih situasinya kok kayaknya udah buntu banget. Nah menurut kalian bantuan profesional seperti menemui psikolog itu menjadi hal yang perlu dipertimbangkan nggak sih kalau misalnya emang mm -hmm. um, ada permasalahan yang nggak bisa diselesaikan oleh um, suami istri? Iya, yeah. yeah. yeah. kalau kita sih setuju ya dari setuju awal. Setuju banget. Yeah. Yeah. harus malu ataupun segan ya kalau kita butuh pertolongan gitu. Karena ternyata nggak semua masalah bisa diselesaikan berdua doang. Nggak mm -hmm. semua teman atau keluarga juga bisa ikut campur yeah. menyelesaikan urusan rumah tangga kita. Apalagi kalau gitu jatuhnya yang membaraibkan ya. Mm -hmm. <laughs> Makanya kalau memang ada permasalahan yang berlarut-larut nggak selesai juga, ada baiknya dikonsultasiin ke profesional. Orang yang udah pasti netral dan punya ilmu untuk memberikan solusi. Terus ada experience juga kan dia. Supaya bisa ketemu jalan terbaik untuk menyelesaikan masalah. Yang ada mungkin pertanyaan terakhir ya. Um, aku penasaran banget, sebenarnya apakah ada gitu ya aturan baku atau mungkin formula khusus bagi pasangan untuk bisa mempertahankan pernikahan? Hmm. Oke, okay. uh, jadi uh, sebenarnya Mbak Yanas nggak mm -hmm. pernah ada formula yang betul-betul sama di antara masing-masing keluarga. Keluarga aku bisa punya formula sendiri. Keluarganya Tasya dan Randi bisa punya formula yang berbeda lagi. Begitu pula keluarganya Mba itu bisa punya formula sendiri-sendiri. Walaupun begitu, memang ada, bisa dibilang ya, hal-hal yang bisa kita tarik nih dari semuanya itu. Antara lain adalah, penting banget ada komunikasi. Ya, bahwa komunikasinya itu harus saling menghargai, perlu saling terbuka, mm -hmm. perlu saling menghormati. Gitu ya, perlu dilakukan dengan nyaman. Itu adalah bagian dari formulanya. Ya, kemudian terkait dengan bantuan profesional, uh, saya juga menganjurkan nih, kalau misalnya teman-teman uh, nih sudah mengalami masalah, jangan nunggu sampai udah jatuh, nggak tahu uh, apa namanya, bener-bener. Uh, no idea at all gitu. Kita mau ngapain lagi gitu ya. Saya kayaknya udah di ujung tanduk gitu. Karena ketika itu sudah di ujung tanduk, sebetulnya memang sangat sulit untuk dibantu. Nah, kapan segera minta bantuan? Ketika memang sudah ada rasa-rasa tidak nyaman yang terjadi terus menerus ya, yang sudah mulai mengganggu. Jangan dibiarkan sampai berkelanjutan, tapi segera lah ya, diperbaiki. Kalau misalnya belum bisa diperbaiki, coba cek dulu ke uh, profesional ya, misalnya psikolog klinis keluarga, supaya uh, bisa dibantu untuk menemukan tadi tuh formula-formula yang benar-benar fit kepada keluarga tersebut. Terima kasih banyak Mbak Nina dan juga Tasya dan Randi untuk ngobrol-ngobrolnya. Thank you. Thank you. Terkadang, komunikasi bisa menjadi hal yang sangat mudah, tapi juga bisa menjadi hal yang sulit. Membangun komunikasi yang bermakna dengan pasangan ini bisa dimulai dari pembicaraan ringan sambil ditemani secangkir teh hangat sariwangi. Yuk, spend more time together with your spouse, break from outside world and distraction, taruh HP-nya biar santai ngobrolnya sambil minum teh sariwangi. Enjoy your cup of tea and let's talk it over. Saatnya bicara, saatnya sari wangi. Jadi mari bicara. Saya Shana Suwartono sampai jumpa.